Selamat menonton. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, klik pengaturan atau setelan. Klik Bila Status dan Pemberitahuan atau Notifikasi. Klik Kelola Notifikasi. Cari YouTube. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bak ketemu lagi besok.